Bantah putus, Lutfi Agisal, ungkap alasan Salsadila Juwita, unfollow Instagramnya. Lutfi Agisal membeberkan bahwa hubungannya dengan Putri Iis Dahlia, Salsadila Juwita, yang telah berjalan selama empat setengah tahun masih baik-baik saja di tengah kontroversi kata Anjay. Lutfi Agisal belakangan disorot setelah mempermasalahkan kata Anjay. Status Lutfi sebagai kekasih Putri Iis Dahlia, Salsadila Juwita pun menjadi pembicaraan. Gara-gara kontroversi kata "anjay", hubungan Lutfi dan Salsa dikabarkan telah berakhir. Namun, Lutfi membantah kabar tersebut saat hadir di vlog Nikita Mirzani. Salsa, ama gua belum ada kata putus, belum ada kata apapun, tegas Lutfi. Niki kemudian membocorkan wallpaper ponsel Lutfi yang masih memasang foto mesranya bareng Salsa. Ketika diminta menunjukkan chat mereka, Lutfi menolak karena takut akan UU ITL Lutfi kemudian menjelaskan alasan sang kekasih serta calon iparnya, Devano dan Nendra, berhenti mengikuti Instagram pribadinya. Karena aku pacaran sama dia tuh udah jalan 4 tahun setengah. Masih pacaran sampai sekarang, Beber Lutfi Perkara sosial media, kita sama-sama meredam Karena ini ulah aku Aku mohon sama siapapun, janganlah jadi netizen Yang diserang cukup saya aja Jangan kanan-kiri saya Si Salsa sama Devano itu kalau masih follow saya Di komennya saya ngetek Devano atau Salsa Masuk ke mereka Kan mereka gak di privacy imbunya Jadi ya daripada merasa terganggu Mendingan di unfollow dahulu Terkait Devano yang mengatakan Anjay di media sosialnya, Lutfi kembali menegaskan tak melarang seseorang mengucapkan kata tersebut. Menurut Lutfi, Devano mengucapkan kata Anjay bukan dengan niat buruk. Lalu, yang Devano bilang, "Anjay, saya sampai detik ini tidak mempermasalahkan orang ngomong Anjay." Selama itu digunakan kata yang positif, tutup Lutfi. Kan Devano bilang, "Anjay doang." Kalau digunakan untuk agresif, nah itu bukan contoh yang baik. Bagaimana menurut kalian tulis di kolom komentar ya?